Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ratu Pidadari, dukun kondang idola sejuta umat. Mungkin kali ini saya akan melihat tentang uh, kemarin saya berjanji ending dari perseteruan Jidan Triswaka dan Andika Maisa Kangen Band. Cuman di sini mungkin besok ya setelah saya membuat video ini besok saya akan mensepil atau mereview uh, HP saya yang dulunya saya pernah beli kemarin kan di dalam konten saya yang kemarin pas uh, saat aku SMP itu kan list HP ku itu kan lagunya lagu kangen-kangen band semua gitu loh aku masih belum sempat untuk sepil karena saya harus mencari HP-HP uh, aku dulu ada HP aku yang sudah rusak ya, yang sudah rusak masih ada, masih tak simpen, cuman aku memang harus mencari di gudang dulu teman-teman. Nah mungkin di sini saya akan melihat uh, perkembangan atau ending dari perseteruan Jidan, Triswaka dan Kangen Ben seperti apa mungkin sambil ngopi-ngopi sambil ngerokokan kita ngobrol-ngobrol yang suantai biar nggak sepaneng mantap guys mungkin teman-teman jangan dilewatkan karena mungkin besok saya akan mereview dan unboxing penampakan atau sosok ap aku yang dulu kan aku pernah bercerita uh, aku udah ngefans sama kangen Ben itu sejak aku SMP tahun dulu itu ap-nya itu kan mau kayak Motorola, Nokia, terus apa Flexi, cuman sekarang kan sudah enggak ada nggak tenar lagi itu walaupun ada cuman gak tenar lagi. Mungkin langsung aja ke pokok pembahasan saya mengambil sesuatu dulu teman-teman ini mungkin yang dinantikan Di sini saya akan melihat ending perseteruan jidan triswaka dan kangen band ini seperti apa sebelum saya membuka kartu saya akan menghabiskan rokok dulu biar enggak sepaneng Oke, okay. di sini saya mendapatkan petunjuk. Saya harus mengocok kartu saya 24 kali, dibantu menghitung ya, teman-teman. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.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 Oke okay, sini saya mendapatkan petunjuk Saya harus membuka Dua kartu di atas Dan dua kartu di tengah Oke okay, akan saya lihat dulu ya okay. Perasaan Dari ulah uh, Jidan Triswaka Membuat banyak perasaan warga indonesia atau netizen baik itu fan lover dari kangen band maupun fans lover dari Triswaka dan bahkan fan-fan yang bukan dari Triswaka dari jidan dan dari kangen band di sini banyak menimbulkan perasaan ini kartu yang pertama dan kartu yang kedua marah ya jadi dari ulah uh, cover yang dinilai menghina atau melecehkan atau memparodikan Andika Prat apa Andika Pratama, Andika Maisa, kangen band lagu kangen band dari Cidan Suwaka menyebabkan banyak perasaan marah. Ya, saya ulangi lagi. Hanya menimbulkan perasaan marah. Ya, mungkin saya akan membuka kartu yang kedua. Eh, ya, rang ketiga sama yang keempat. Ya, cuman yang di tengah. Oke, saya akan membuka kartu yang kedua. Ya, eh, yang kedua, masih yang kedua, sesi kedua. Oke Oke, okay, jadi di sini nanti yang saya lihat dari perseteruan Jidan Triswaka dan Andika band akan berakhir damai, ya. Jadi nanti akan berakhir damai. Jadi akan berakhir damai, mungkin salam-salaman, peluk-pelukan, dan bahkan ya saling memaafkanlah di sini ya. Jadi mungkin di situ bisa kita petik kita, kita ambil hikmahnya kita harus saling menghargai. Kita harus saling intinya menjaga itu lah. Kita harus menja bisa menjaga attitude, kita harus menjaga menjaga tata krama. Dan intinya kita harus menghargai karya-karya orang lain Kita harus menghargai karya-karya seseorang Walaupun kita tidak suka Karena membuat karya itu tidak asal-asal Membuat karya itu butuh perjuangan Butuh pengorbanan Butuh biaya banyak Mungkin teman-teman Next uh, ikutin konten saya, Ratu Bidadari TV di channel YouTube Ratu Bidadari TV atau di TikTok juga ada Ratu Bidadari TV. Uh, mungkin teman-teman bisa melihat update-update tan aku. Mungkin insya Allah besok ya, kalau aku nggak sibuk, saya akan mensepil dan mereview unboxing. HP jadul aku, HP ku di zaman dulu, dimana HP tersebut penuh kenangan. HP tersebut ada story-nya lah, ada story, maksudnya story itu berhubungan dengan masa lalu atau kenangan terindah. Mungkin disitu saya nanti bisa nostalgia gitu. <laughs> Mungkin teman-teman uh, pasti kalian punya kenangan ya. Ketika kalian masih SMP SMA Bahkan kuliah di zaman saat dulu Pastikan ada lagu-lagu Favorit Entah itu dari kangen band Entah itu dari Peter Pan Yang saat ini jadi Noah Atau sc 12 Yang saat ini menjadi setia band Atau Jambrut Atau Slanker Slank Atau Ungu Atau Kotak dan banyak lagi band- band, -band saat itu generasi-generasi 90-an, generasi-generasi 20ribuan itu kan pasti ada pasti ada lagu favorit teman-teman ketika kamu masih duduk di pangku sekolahan. Mungkin biasanya lagu tersebut pasti ada hubungannya dengan pacaran, Pasti ada hubungannya dengan asmara Pasti ada hubungannya dengan masa lalu kalian Itu pasti <laughs> Mungkin gitu saja buat teman-teman yang saya sampaikan Ikutin terus Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Youtube Ratu Bidadari TV Assalamualaikum Salam dari saya Ratu Bidadari Dukun Kondang Idola sejuta umat